Kita sederhanakan, kita bagi dengan angka berapa? Iya, kita bagi dengan angka 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Sedangkan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi, 9 per 15 disederhanakan menjadi 3 per 5. Soal berikutnya. 12/16. Kita sederhanakan dengan cara panjang. Kita bagi dengan bilangan yang kecil aja dulu biar mudah, bagi yang belum paham agar lebih paham. Kita bagi 12/16 dengan angka berapa? Dengan angka 2, Pak Guru. Oke. Okay. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sedangkan 16 dibagi 2 sama dengan 8. 6 per 8 masih bisa disederhanakan lagi, anak-anak. Dengan angka berapa kita membaginya? Angka 2 lagi. Oke, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sedangkan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Masih bisa disederhanakan lagi tidak? Tidak. Nah, jadi kesimpulannya 12 per 16 disederhanakan menjadi 3 per 4 Bagaimana? Mudah kan? Mudah sekali Oke, bonus kasih contoh sekali lagi Dengan cara pendek agar pembagian kalian lebih lancar Soalnya 14 per 28 Aduh, angkanya udah semakin besar. Kita bagi dengan angka berapa? Coba, 14 dan 28. Tik tok, tik tok, tik tok. Sudah belum berpikirnya? 14 dan 28. Kita bagi dengan angka 14. 14 dibagi 14 sama dengan 1. Sedangkan, 28 dibagi 14 sama dengan dua. Bagaimana sekarang? Sudah paham? Bagi anak-anak yang belum paham, silakan video ini kalian putar berulang-ulang